Teman-teman semua, jumpa lagi bersama Arman dalam cerita misteri. Tanpa basa-basi, yuk kita ikuti saja ceritanya. Terbaru. Kita mancing di sana, banyak ikannya. Ajak temannya sore itu, Perry bersama kedua rekannya hendak mancing ikan di sungai yang cukup jauh dari desanya dan agak masuk ke pedalaman motor ferry. Itu dititipkan kepada seorang lelaki tua parubaya yang berpakaian kumel dan agak lusuh, sambil memberikan sebungkus rokok sebagai ucapan terima kasih. Ya sebenarnya sih mereka itu belum pernah memancing ikan ke daerah tersebut. Mereka berdua mendapatkan petunjuk dari temannya di mana tempat lokasi memancing ikan besar saat itu. Temannya nanti, jika bertemu dengan lelaki tua, tanyakan saja di mana tempat memancing ikan yang banyak dan besar-besar kata temannya. Jadi, peri itu mencari petunjuk di mana lokasi orang tua tersebut berada untuk menunjukkan tempat di mana terdapat mancing ikan yang cukup besar di sana. Akhirnya, setelah mencari. Lelaki tua tersebut akhirnya mereka bertemu dan bertanya kepada lelaki tua itu lokasi yang tepat untuk memancing ikan besar. Lalu lelaki tua parubaya tersebut memberitahu ancar-ancar lokasi sungai yang biasa dipakai untuk memancing. Menurut lelaki tua itu, ya mereka harus berjalan ke arah barat dengan menyelusuri terus jalan setapak yang cukup jauh patokannya katanya adalah sebuah pohon beringin besar berumur ratusan tahun tak jauh dari sana itu akan ditemui sebuah sungai yang cukup besar itu menurut e, lelaki tua itu mereka pun berdua akhirnya menuju sungai dengan menyusuri jalan setapak yang sangat sempit dan dipenuhi dengan rumput ilalang. kanan dan kiri jalan masih banyak ditemui hutan yang cukup lebat sesekali melewati beberapa ladang penduduk ya memang lokasinya cukup jauh yaitu sekitar setengah jam perjalanan dan pada akhirnya mereka menemukan pohon beringin tua yang cukup besar tidak jauh dari pohon beringin tersebut terdapat sungai yang cukup luas dan dalam air sungai itu berwarna kecoklatan mengalir dengan tenang beberapa pohon bambu yang cukup lebat menghiasi pinggiran sungai tersebut mereka lalu menyisir sungai sangat jauh lokasi tersebut Ya, tepatnya untuk memancing ikan mereka harus berjalannya cukup jauh sekali ya. Pada akhirnya mereka tiba. Ketika mereka tiba di sana itu, waktu sudah menjelang maghrib. Jadi masih agak terang ya maghrib. Langsung saja Ferry dan temannya mengambil posisi memancing dengan posisi berlainan. Jadi jarak mereka di antaranya itu cukup jauh. Ya, kurang lebih sekitar 20 meter. Jadi di antara mereka tidak saling melihat, karena dihalangi oleh semak belukar dan pohon bambu yang sangat rindang. Akhirnya mereka berdua tidak menyanyiakan waktu untuk segera memancing, dan mereka segera memulai. Sudah satu jam berlalu, yang tadinya mereka sampai di tempat maghrib, sekarang suasana sudah berubah menjadi gelap gulita. Namun ada cahaya rembulan di malam itu. Dan cukup membantu membuat suasana menjadi agak keremang-remang. Anehnya sampai saat ini Ferry itu tak satupun ikan yang didapat. Lalu dia beranjak dari tempat duduknya dan bergerak menuju tempat mancing temannya yang terdekat. Dia mau melihat temannya itu. Pas dilihat, ternyata temannya sudah mendapati dua ekor ikan besar. Waduh, Perry merasa kalah set lah. Akhirnya, Perry pun bergabung bersama temannya. Tetapi temannya itu mengalah. Tidak mau di situ, mereka agak berjauhan lagi. Tentu saja tidak disia-siakan kesempatan, kesempatan baik itu ya, lalu posisi temannya digantikan oleh Ferry. Dalam hati dia berpikir pasti akan mendapatkan ikan besar seperti temannya. Itu pikir Ferry. Lalu kembali Ferry menyiapkan umpan dan dilemparkanlah mata pancing ke arah sungai di bawah pohon bambu hutan yang sangat lebat. Tiba-tiba, tali senarnya bergerak lincah ke sana kemari. Pasti ikan besar, pikir Ferry. Maka terjadilah tarik-menarik antara Ferry dan si ikan tersebut. Dan tarik-menarik pun dimulai dengan serunya. Dia mulai menunjukkan kemampuan menarik dan mengulur senarnya. Sedemikian rupa agar ikan tangkapannya tidak lepas begitu saja. Beberapa detik kemudian, pancingnya tersentak keras Daks! Dan Ferry merasa mata pancingnya terlepas. Saat itu juga, tarikan pan pancing itu menjadi kendor. Waduh, enteng kembali. Terlepas, pikir Ferry. Segera digulung senar pancing untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika ujung senar muncul ke permukaan air, ternyata mata pancingnya tidak putus. Bahkan umpan dan timah pemberat pancing pun masih terpasang rapi. Dia pun bersyukur, wah Alhamdulillah gak perlu ganti lagi mata pancingnya. Dalam hati sih pancingnya tidak putus, dia tidak terlalu kecewa. Karena tidak perlu mengganti mata pancingnya, itu pikir Fereh. Umpannya masih utuh ya, dengan mata pancingnya. Namun, dia tuh mulai merasa aneh, si peri ini, dengan kejadian ini. Karena umpan dan pancingnya kok masih utuh. Aneh dia sebenarnya. Ini kan besar gitu, yang narik terlepas biasanya, itu pasti putus. Tapi masih utuh umpan dan mata pancingnya. Lalu... Dilemparkanlah ke dalam sungai kembali. Tak berapa lama, kembali senarnya mengencang Kali ini Ferry tidak mau menyanyiakan kesempatan dalam memainkan pancingnya dengan berbagai teknik dan pengalaman yang dia kuasai. Yang dimiliki dia berusaha mengalahkan ikan besar yang sedang memakan umpannya. Pergumulan kembali terjadi dengan sengit. Tarik menarik antara ikan dan Ferry pun terjadi. Itu berlangsung beberapa menit lamanya. Sayangnya kejadian yang pertama tadi terulang kembali. Ya jelas saja, Perry sangat kecewa. Tapi dia terobati juga. Karena mata pancing ternyata masih utuh beserta umpannya. Ini aneh. Untuk yang kedua kali mata pancing dan umpan itu masih tetap utuh. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja P.E.D. semakin keheranan. Ini aneh. Menurut sepengetahuannya seharusnya. Itu mata pancingnya putus karena tarikan ikan tadi keras sekali. Tetapi dia masih penasaran dan kembali melempar mata pancingnya ke tengah sungai tersebut. Baru saja beberapa detik ke dalam sungai. Mata pancingnya terasa ada yang memakannya. Waduh, kejadian terulang kembali. Bahkan. Pergumulan antara peri dan ikan ini lebih seru loh. Dari sebelumnya. Uh, tarik menarik. Wah, dan itu berlangsung sangat lama. Tahu. Sehingga. Itu cukup menegangkan. Dan sangat menguras tenaga. Karena ikannya begitu besar loh, sepertinya. Akhirnya. Kembali lagi Ferry dikalahkan oleh ikan misterius itu. Dia merasa pancingnya kali ini pasti benar-benar putus. Karena tarikan senarnya sudah langsung mengendur. Tapi kali ini mata pancing dan timah pemberatnya masih terpasang rapi, Kecuali itu umpannya yang sudah tidak ada. Jadi mata pancingnya utuh tapi anehnya itu umpan tidak ada. Aduh, mulailah. Mungkin karena terjadi udah sampai ketiga kalinya, Peri itu mulai kesal. Sudah mengalami kejadian ketiga kalinya, kesabaran Peri pun mulai hilang. Sumpah serapah, keluarlah dari mulutnya. Dasar ikan sialan, kalau mau makan umpan, ya makan saja. Jangan mainin gue begini, dah. Kalau kamu setan, muncul saja sekalian. Teriak Ferry dengan kesal, setengah menantang. Sambil duduk bersila, Ferry memegang mata pancingnya. Dan bermaksud memasang umpan yang ada di sisi kanannya. Jadi, jadi mengambil umpan di sisi kanan itu. Tapi alangkah terkejutnya dia, karena ada seseorang nenek-nenek sedang melongkok berpakaian kebaya. Itu pakaian kebaya di zaman dahulu dengan kedua mata yang melotot dan wajahnya, rambutnya itu berantakan. Sontak semua bulu kuduk dan semua rambut yang dimiliki peri dari atas sampai ke bawah itu menjadi berdiri tegak seperti landak beberapa detik lamanya badan peri tidak bisa bergerak dan saling pandang dengan nenek tua itu, tua itu yang matanya melotot tadi serta rambut yang berantakan itu itu mereka saling pandang memandang Ya, seperti orang jatuh cinta lah yang pertama kali, pandangan pertama. Lalu, itu masih beruntung dalam kondisi takut yang luar biasa. Dia teringat nasihat almarhum ayahnya. Jadi, ayahnya itu almarhumnya pernah berkata begini. Helfer, kalau kamu ketemu dengan hantu hujamkan pisau atau benda tajam lain ke bumi, maka hantu itu akan hilang gitu katanya itu menurut dari bapaknya dengan sisa kekuatan yang masih tersisa secara refleks Ferry mengambil pisau blat yang tersimpan di balik bajunya dan menghujamkan ke bumi sambil mengucapkan sumpah serapah sontak saja nenek-nenek itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya lah Kemudian Perry langsung saja berdiri dan berteriak minta tolong sambil memanggil temannya. Tolong, tolong. Tapi beberapa kali dipanggil yang anehnya itu teriakannya itu tidak mengeluarkan suara. Beberapa kali Perry berteriak tetap aneh. Suara dari mulutnya seakan-akan tidak keluar. Dan dia merasa bertuliak sekeras-kerasnya, namun tidak terdengar suara sedikit pun dari mulutnya. Kayak gini, uh, uh, aduh, rinding. Uh, Dengan sisa kekuatan yang ada, Perry berusaha berjalan sambil mulutnya berteriak. Tetapi langkahnya itu terasa berat, berat sekali satu langkah itu terasa seperti membawa membawa, ya, membawa beban yang sangat berat tetapi dia terus berjuang sambil berteriak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yaitu ayat kursi karena dia memang guru ngaji jadi dia membaca terus ayat kursi di dalam hatinya karena dia tidak bisa bersuara baru pada langkah ketujuh ketujuh itu kakinya baru terasa ringan dan tiba-tiba teriakannya -tiba menjadi normal dan kencang sekali. Sayup-sayup itu terdengar di ujung sungai. Jadi Peri segera bergerak cepat mencari temannya. Namun tidak ditemukan. Peri terus menyelusuri tepi sungai. Akhirnya setelah bergerak beberapa menit temannya akhirnya ditemukan. Ternyata... Temannya berada cukup jauh dari lokasinya dan cukup jauh sekali. Akhirnya, Perry bercerita kejadian seram yang menimpa dirinya kepada temannya untuk menghentikan kegiatan memancingnya dan kembali ke gubuk petani karena motornya ditaruh, uh, dititipkan ya, oleh petani tersebut. Sesampainya di sana. Si Peri pun menceritakan kejadian yang dialami oleh bapak tua itu ya petani itu. Kemudian petani itu menjelaskan kalau tempat tersebut memang angker. Kata patua itu sudah banyak orang yang mengalami hal serupa. Beberapa pemancing pun pernah mengalaminya. Ternyata menurut Pak tua. Tidak jauh dari lokasi kejadian terdapat makam tua yang tidak terurus. Ya mungkin, penghuni alam gaib yang ada di sana merasa terganggu dan marah. Jelas saja marah dengan kehadiran mereka kan. Sejak saat itu, Peri dan temannya tidak berani lagi mancing ikan di daerah tersebut dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sampai sekarang. Demikian cerita misteri yang saya dapatkan melalui kisah nyata di dunia maya, yaitu dengan beberapa perbaikan agar teman-teman mudah dan memahami ceritanya. Arman pamit undur diri, dan akan kembali menceritakan hal-hal misteri yang ada di sekitar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh